kanan-kiri gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan memberikan presiden-presiden yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja simak satu persatu presidennya. Hey,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 Oke okay, lanjut ke versiode yang keempat ya hey, Oke okay, lanjut ke versiode yang kelima ya Oke yang kelima ya oke okay, lanjut ke persediaan yang ke enam Oke lanjut ke persediaan yang ketujuh Oke lanjut ke versi yang ke-8. Oke lanjut ke versi yang ke-9. Halo guys, kamu tahu nggak game PUBG itu game haram. itu gak ada gunanya, untuk tauran. Lewat ini Bang bang, bang, bang, Oke lanjut ke presiden yang ke 10 ya oke okay, lanjut ke versi yang ke-11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 tidak usah banyak set bang Kan kita kok pengen set Buset Oke <SILENCIO> okay, lanjut ke riset yang keempat <SILENCIO> belas Oke lanjut ke presiden yang ke 15. Oke lanjut ke presiden yang ke 16. Oke lanjut ke peristiwa yang ke-17. <San> <San> Oke lanjut ke peristiwa yang ke-18. Oke lanjut ke presiden yang ke-19. <SILENCIO>